salam listrik bosku kali ya, ini, ini bosku ya saya akan ini bosku rekomendasikan sepeda listrik harga 5 jutaan bosku nah kebetulan yang saya pakai perbandingan di sini ada mereknya Sunris yang tipe ecu ada selis eoi sama volta 101 bosku untuk spesifikasinya ecu sama selis eoi sudah pernah saya bahas di channel youtube ini bosku ya, bosku nanti bisa lihat di deskripsi untuk yang ecu sama yang ioi jadi untuk spesifikasinya mungkin saya akan menjelaskan yang voltas 101 bosku ya yang 101 ini motor powernya sudah 5000 watt bosku jadi dinamonya bldc yang hub 48 volt 500 watt nah untuk ini bosku bisa dicek bosku kalau 500 watt bosku nah ini bosku di sini bosku oh ya maaf bosku 36 volt 500 watt ini bosku ya 36 volt 500 watt mohon maaf tadi sorry salah bosku ya 36 volt 900 watt untuk baterainya masih 36 volt 12 ampere bosku jadi ini Pakai yang aki yang bisa 3 bosku ya, 36 volt. Nah untuk beban, beban 120 kilo bosku yang bisa dimuat. Untuk jarak tempuhnya di bawahnya yang lain bosku ya. Ini kisaran kurang lebih 35 kilo bosku, 35 kilo. 30 kilo, 35 kilo, kurang lebih di situ. Untuk kecepatannya. Semuanya sama bosku ya, sekitar 35 km per jam bosku untuk kecepatannya bosku. Rata-rata hampir mirip, hampir member-member, hampir mirip yang untuk unit sepeda listrik ini bosku ya. Nah, selanjutnya ini bosku, fitur-fitur yang ada di sini itu sama bosku ya, lampu rating dan rating yang volta ini cuma rating belakang bosku. Cuman rating belakang aja. Rating belakang. Ada tombol bell, ada tombol pengatur kecepatan bosku. Nah, untuk bannya masih belum tubeless bosku, yang tipe ini bosku. Ini sih belum 12, ukuran 16, lebar, untuk ukuran banyak 16 kali 2,1,2,5 bosku. Masih pakai ban dalam yang tipe ini bosku ya. Nah selanjutnya kita akan bahas bosku ya kelebihan dan kelemahan dari tiga merek ini bosku ya, bukan merek sih tipe bosku ya tiga tipe ini bosku jadi semua sebetulnya tergantung pilihan bosku kalau untuk di harga memang selis ini yang harganya cukup tinggi bosku 5 juta bosku tapi enaknya selis ini bosku dia kan keunggulannya dia kan sudah pakai baterai yang litium jadi untuk umur baterainya itu lebih lama daripada yang dua tipe ini bosku yang masih pakai aki kering. Cuman untuk bannya dia masih ban mati. Ketika dipakai di jalan yang enggak datar, maksudnya jalan yang jalan yang berbatuan, dia agak enggak enak, Bosku. hanya kan banyak kan ban mati. Nah, untuk pengoperasian pengoperasiannya juga kalau yang ini perlu dipanasi dulu, Bosku, kalau orang-orang bilang. Jadi nggak bisa langsung digas, dia harus dikayu dulu. Baru bisa jalan. Nah kalau yang volt ini sendiri bosku keunggulannya itu dia sudah ada kontrol speednya, sudah ada kontrol speednya. Motor powernya juga sudah lebih tinggi daripada yang dua ini bosku. Dia sudah 500 watt. Nah dia juga ada pengunci roda belakang bosku. Tapi untuk remote alarmnya remote keyless dia nggak ada. Baterainya masih SLA lagi kering bosku. Nah, kalau dua yang tipe ini kan terbuka, Bosku, ya, posisi baterainya, Bosku, ya. Jadi, kadang, kadang ada pertanyaan, "Mas, kalau kena air hujan gimana?" gitu. Nah, itu mending saya, kalau menurut saya mending yang tipe seperti ini, Bosku. Ini baterainya tertutup. Jadi, di dalam sini. Ini ukuran rodanya 14 2,5, Bosku. Dia sudah bantu plus, Bosku. Jadi, enaknya ini ya itu sudah bantu plus yang tipe Echo ini, Bosku. Bantu plus baterainya tertutup di dalam. Cuman ini belum ada kontrol speednya. Untuk masalah garansi kurang lebih sama bosku. Tiga merek ini garansinya sama kok. Untuk harga memang Cellisi Ui lebih tinggi daripada yang lain bosku. Yang Volta atau mungkin yang Echo ini. Untuk motor power tadi jelas lebih unggul yang voltas 101 bosku ya. Untuk baterai lebih unggul celis EOI dan untuk gimana waktu musim penghujan lebih unggul Eco bosku. Jadi semuanya sebenarnya tergantung kebutuhan pemakai sebenarnya tergantung kebutuhan pemakai kurang lebihnya itu aja bosku ya yang bisa saya jelaskan jika ada salah kata atau mungkin ada pertanyaan bisa langsung komen atau hubungi kontak yang tertera di deskripsi untuk penjelasan tentang Eco sama yang Ui ada di kolom deskripsi bosku bisa cek di sana sekian dulu saya akhiri bantu channel ini untuk berkembang bosku jangan lupa subscribe like dan share salam listrik bosku